Kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, seni kita ke kabar pertama. Persahabat kita, lihat di sini ada sebuah unggahan postingan dari akun Irnawati Angelo 16 yang mana memposting dan menginfokan bahwa ada video terbaru di channel youtube-nya The Hakim Story, para sahabat ya tentunya channel youtube-nya Irfan Disitu mengunggah video rahasia Leslar, para sahabat ya menyimpan tanggal rahasia Lesti Villar. Wow, ini kejutan banget para sahabat ya yang menonton. Silakan mampir ke channel youtube-nya Irfan Hakim bahwa disitu ada kejutan soal rahasia dari Lesti dan Rizky Villar. Dan keunggahan berikutnya Para sahabat ini ada vitamin banget nih Buat kita semua Farah fans tentunya sebuah unggahan postingan dari Rizky Billar, Para sahabat ya aduh, di matchnya luar biasa Memakai baju batik terlihat sangat keren dan ganteng Para sahabat ya membuat kita semua Farah fans Tentunya meleleh bahagia banget nih Melihat ketampanan dari Idola kesayangan kita Kita lihat keselis selanjutnya Para sahabat ya aduh Makin meleleh aja nih para sahabat ya Melihat Tentunya kegantungan dari Abang Bilar, dan tentunya Rizky Bilar, foto bareng Bang Haris dan Adi Kai Persahabat ya, yang tengah tentunya calon pengantin sebentar lagi akan menikah persahabat ya Dengan tentunya pilihan hatinya yaitu Lesti Pejora Postingan tersebut telah repost kembali oleh akun Instagram Lesti Bilar Gallery Underscore yang mari sini sebuah kalimat Kamsen dituliskan. Cie yang bontot udah mau ke wong duluan. Abang-abang yang cepat nyusul ya jangan kelamaan antar karatan loh aduh. Dan bersahabat ya. Ini kode keras juga nih buat Bang Haris dan Bang Adiska. Mudah-mudahan cepat nyusul bersahabat ya. Doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada mereka. Amin. Ya robbal alamin. Selanjutnya para sahabat kita lihat ke slide berikutnya ya Tentunya ini ada postingan cute nih Yang mana lagi-lagi tentunya Bang Bilar foto berpose Bilarina ya, Ini adalah pose favorit dari Rizky Bilar ya, yang membuat kita semakin bahagia aja nih Melihat kegesrekan dari mereka bertiga para sahabat ya Tentunya kita selalu doakan selalu support untuk idola kesayangan kita Berikutnya, para sahabat, di sini ada info dari Bu Harsiwi. Tentunya di akun Instagram pribadinya, Bu Harsiwi mengunggah dan menginfokan bahwa kembali hadir malam hari ini konser LIDA 2021 Top 16 Grup 2 para sahabat ya, konser Song. Tentunya, jam setengah 9 malam hari ini, jangan lupa saksikan. Hanya di Indosiar, para sahabat, yang sebuah kalimat caption dituliskan. Sayang sekali tadi malam satu perjuang Lida 2021 yang berhasil sampai ke babak top 16 harus tersenggol dari panggung Lida 2021 itu Sawitri dari DKI Jakarta Jangan patah semangat terus belajar dan berkarya Tuh persahabat ya dukungan dari Bu Harsiwi luar biasa Dan tentunya kita akan dihibur kembali oleh idola kita Lesti ya persahabat ya Disitu kita lihat di captionnya Bu Harsiwi Juri yang akan menilai mereka dan selalu sahabat nanti-nantikan malam hari ini Akan ada Maiso Ima, Inul Inul Lesti Kejora, Nita Thalia, dan fashion gurunya ada Diana Putri Para ya Alhamdulillah Lesti Kejora kembali hadir malam hari ini untuk memberikan kejutan bahagia nih untuk semua Farhavet khususnya Dan berikutnya para sahabat, ya Bu Hariswi juga menginfokan kepada kita semua tentang Lens Larnin Di... Unggan selanjutnya Borsiwi menginfokan lewat caption juga para sahabat ya situ dikatakan sahabat tadi malam kita udah dibuat haru baper dan turut bahagia Karena kakak Rizky Bilar sudah meminta diri ke cerah untuk menjadi istrinya Dan mereka pun mengumumkan tanggal lamaran mereka itu pada hari Minggu Tanggal 13 Juni 2021 mendatang Kita doakan bersama-sama Agar segala rencana lancar sampai hari halamaran mereka ya Momen ini pun akan disiarkan secara live Eksklusif di Indosiar dan Video.com Ini adalah persembahan untuk para sahabat Lesla Lovers Yang sudah mendukung keduanya dari awal hingga sekarang Tungguin terus berita terbarunya Tuh para sahabat ya Akan disiarkan langsung eksklusif di Indosiar dan Video.com ini tentunya persembahan untuk kita semua lesa lovers indonesia yang selalu mendukung dari awal hingga tentunya mereka berdua menjadi pasangan suami istri mudah-mudahan lancar terus sampai hari nanti amin ya robbal alamin berikutnya kita lihat juga nih para sahabat ada ugaan spesial juga ya tentunya kita harus trendingkan kembali nih ini tugas warga konoha yang tentunya video terbaru dari Rizky Bilar ini GNF bareng Lesti Bilar. Lasebat ya, cute banget nih, tentunya membuat kita semakin bahagia aja. Melihat isi video tersebut, Lasebat ya membuat kita baper dan tentunya travel dan penasaran. Lasebat ya soal setelah pernikahan, tentunya Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan saja kebahagiaan selalu diberikan kepada mereka berdua. Amin, ya rubahlah alamin. Yang belum nonton, silahkan untuk Lasebat ya di channel YouTube-nya Bang Bilar, tentunya udah di-up saja. Mudah-mudahan bisa trending dan booming. Amin. Berikutnya persahabat ada kabar dari Mbak e soimah ya di akun Instagram pribadinya. Mbak e soimah mengunggah sebuah postingan foto bareng Lesti Bilar. Ini adalah momen ketika semalam di acara LIDA 2021 nih. Wah, wow, memang luar biasa ya dukungan dari Mbak. E, sungguh luar biasa banget untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga tentunya myo e mengumumkan sebuah kalimat caption Cie yang mau lamaran CIE Lesti ge Rizky Miller uhu at awan potret tuh bersabat ya akhirnya myoima e memberikan uh, pernyataannya persabat yang bahwa Lesti dan Rizky biar akan segera menikah dan tentunya akan menjalani prosesi lamaran tanggal 13 Juni 2021. Postingan tersebut juga dibanjiri komentar, yakni dari dedek Lesti juga nih berkomentar. Disitu mengatakan, ma, katanya selambil ada dedek nih, persahabat ya. Ada juga komentar dari Rizky Bilar, mengatakan, ma, eh, love, wow, para ya, memang luar biasa banget. Tentunya, Lesti dan Rizky Bilar kayak anak sendiri, para ya, yang selalu didukung, selalu disupport oleh maestro Iman, nih sahabat, ya, mudah-mudahan banyak orang. Tentunya yang selalu mendukung dan mendoakan buat hubungan Lesti dan Rizky Billar. Dan mudah-mudahan juga para sahabat ya, malam hari ini kita mendapatkan kejutan dan kabar terbaru dari dedek Lesti dan abang Rizky Billar. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini loh informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.